Komedian Kiwil hijrah dan dunia hiburan lama tak terlihat di layar kaca hiburan Indonesia tak membuat Kiwil harap-harap cemas. Sekali dua tawaran bermain sinetron ia tolak meski honor yang ditawarkan dua kali lipat dengan jumlah fantastis. Dalam obrolan sepanjang perjalanan menggunakan kereta api Tegal Bahari Rerasi Tegal Jakarta, Senin, tanggal 24 bulan 10 tahun 2016. Kiwil berbagi ceritanya kepada Tribunnews.com tentang pengalamannya kembali ke dunia spiritual. Allah sudah atur semua, saya berhenti mengatur hidup saya. Karena Allah sudah mengatur hidup saya, Kiwil bersungguh-sungguh dengan ucapannya bertalian dengan pilihan hidup yang ia ambil. Ia merasa selama ini hidupnya yang sudah lebih berkecukupan merasa hampa, gonjang-ganjing kehidupan rumah tangganya nyaris berujung perceraian. Membuatnya lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan menghadiri majelis taklim. Dari pengajian Kiai Uyad al Bangtani yang ia dengar, pria pemilik nama lengkap will dan Delta ini merasa tertampar. Hatinya terpukul malu, selama ini banyak berbuat salah, kurang bersyukur. Sepulang dari sana, ia memulai muhasabahnya. Kiwil kumpulkan kedua istrinya sambil berujar. Selama ini saya hidup dengan kalian berdua penuh dengan konflik dan permasalahan, rupanya jauh sama Allah, sibuk curhat dan diskusi sama orang lain. Padahal Allah begitu dekat dan menyelesaikan masalahnya, kedua istrinya bengong mendengarkan pria yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga itu berkata demikian. Mereka antara percaya dan tidak percaya, mereka awalnya bilang, yakin enggak sih suami saya dengan hijrahnya, sementara mereka tahu kelakuan dan karakter saya, kenang Kiwil. Hijrah Kiwil lambat laun membuat ritme keluarganya lebih harmonis, istri dan anak-anaknya menyadari kesungguhan suami dan bapaknya itu. Kiwil lebih takut disentil Allah ketimbang digosipkan di acara selebriti. Sudah setahun Kiwil hijrah untuk mendalami Islam secara kafah. Sedikit demi sedikit ia menjelaskan kepada kedua istrinya hasil mengaji dari sejumlah Kiai. Satu di antaranya Kiai Guswan, contoh kecil adalah soal rezeki dan masalah hidup. Ia meminta keduanya tak takut suaminya kehilangan penghasilan dari bisnis hiburan, saya sudah mendapatkan semuanya, sekarang saya cuma cari rahmat dan hidayah Allah. Cuma kita enggak pandai bersyukur, padahal kita diperintahkan bersyukur, dapat sedikit bersyukur dan banyak bersyukur, kata Kiwil. Soal main sinetron, Kiwil membuat perhitungan. Selama itu sesuai dan sejalan dengan hijrahnya akan dia ambil, ia akan menolaknya jika bertolak belakang, meski produser mengiming-imingi honor tinggi. Kata Melisa Onibala si PNS cantik saat dibilang operasi plastik dan edit foto, Melisa Onibala. PNS cantik asal Manado yang menghebohkan dunia maya beberapa hari lalu angkat bicara soal foto-foto klongnya di media sosial. Ia mengaku. Foto-foto itu apa adanya dan tanpa editan aplikasi sama sekali semenjak namanya dikenal masyarakat luas, banyak pujian sekaligus komentar bernada negatif terhadap wanita kelahiran tahun 1992 itu. Banyak yang menyangka bila fotonya disunting memakai aplikasi, sehingga terlihat begitu mulus. Ada pula yang mengatakan bila Melisa operasi hidung dan terlihat bekas jerawatnya ketika fotonya tadi diedit. Namun, semua itu disanggah oleh Melisa hanya soal jerawat saja yang tak ia tampik. Di akun Instagram miliknya Edmaili Bala, ia menegaskan bila hanya menggunakan kamera bagus sehingga hasil fotonya pun memuaskan. Ia pun tak paham mengapa tiba-tiba dirinya disebut-sebut sebagai PNS cantik soal bekas jerawat yang kelihatan. Melissa mengakui bila dulu ia pernah berjerawat parah, namun untungnya. Saat ini sudah membaik dan tinggal perawatan rutin Ia juga menampik secara tegas bila melakukan operasi plastik di bagian hidung Menurutnya, itu sudah bawaan sejak lahir Berikut curahan hati Melisa di Instagramnya, maaf ya saya itu tidak pernah merasa cantik, saya itu biasa aja. Masalah saya edit-edit foto pakai 360 lah, beauty plus lah atau apa kayak itu nggak sama sekali. Saya hanya pakai kamera yang bagus, ada harga, ada barang. Yang heboh di medsos itu saya tidak tahu awal mulanya bagaimana, tahu-tahu aja ada artikel seperti itu, jujur aja kaget dan senang juga dan tahu pasti akan ada banyak komentar yang gak enak dibaca. Gak apa, apa sih orang yang menilai kita, tapi yang menjalani hidup itu kita sendiri, bukan yang memberi komentar. Ujar Melisa. Setidaknya kalau berkomentar lihat diri sendiri dulu. Manusia gak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan dengan kelebihan. Dan masalah yang bilang muka saya jerawatan atau bopeng, iya memang masih ada bekas jerawat dan bopeng karena dulu memang sampai jerawatan parah sampai saya ada di titik stres. Tapi sekarang saya udah cukup bersyukur karena udah baik kan, tinggal rutin perawatan saja, dan satu lagi saya tidak pernah mempermak hidung saya dengan operasi, memang bawaan dari lahir sudah gini. Bagi yang senang mah saya terima kasih dan yang gak senang mah saya terima kasih juga, GBUO katanya, di Arab Saudi, banyak PNS.